Halo semuanya, aku Lian, balik lagi channel aku. Video hari ini masih satu series dengan video episode hormat minggu lalu. Kalau di episode kemarin, gua ajak kalian buat ngebahas video-video super creepy penampakan hantu-hantu dari Amerika Latin. Di video kali ini, kita bakal ngebahas video-video penampakan terseram dari hantu di Eropa. Kira-kira sosoknya masih sama atau bakalan beda banget? So, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. <tinyat> Jalan pintas. Video yang pertama ini berasal dari seorang cewek yang tinggal di Swedia. Suatu pagi pas subuh subuh doi itu lewat sebuah jalan pintas di pinggiran kota supaya doi bisa lebih cepat sampai ke tujuannya. Nah pas di perjalanan dan lagi lewatin jalan pintas itu, doi itu bikin instastory guys. Tapi nggak lama setelah doi ngepost video yang tadi, banyak DM dari teman-temannya yang masuk yang nanyain itu siapa yang ada di belakang pohon. Coba deh, sekarang gua pengen kalian lihat video yang ini. Uh, det I grader och nu är -2. nu Ya, berlaku, itu kau bugi. Ya, ya. Kelihatan jelas banget ya, ada sebuah kepala yang tiba-tiba nongol dari balik pohon, dan sosoknya tuh rambutnya kayak panjang gitu guys. Sosok itu kayak ngintip bentar ke arah kamera cewek ini, terus ngumpet lagi. Dan cewek ini tuh sama sekali gak sadar tentang kehadiran sosok yang tadi. Bahkan ada juga yang bilang katanya di bagian bawah pohon, di situ juga ada satu sosok lain lagi. Kalian bisa lihat ya, di situ ada bentuk yang mirip banget sama sosok yang tadi. Dan matanya juga menyala. Terus abis video yang tadi itu viral, Doe itu skeptis dan Doe nggak percaya kalau yang tadi itu adalah hantu. Tapi Doe ini juga ngebantah kalau yang tadi itu adalah penampakan hewan, misalkan beruang, rakun dan sebagainya. I want to make something very clear here. I don't believe in the paranormal. I'm not scared of my own video. I think it's creepy looking, but I don't believe it to be a ghost. As for all these like ghost videos out there, I believe that there's always an explanation for them, it's just that we don't know what the explanation is I think it was this tree and for everyone claiming there's a den here there's no den here there's no den at all not by this tree either as you can see there are skyscrapers down there so for everyone saying it's a lynx like f***. no we don't have lynx here, we don't have bears, we don't have Raccoons See all the wildlife here All the bears and lynx Oh my god Can't believe there's so much wildlife here. It's like I'm in Yosemite. Karena jalan pintas yang dilewati Do itu masih dekat banget sama pusat keramaian Dan sampai sekarang pun video ini masih menjadi misteri Walaupun netizen lebih banyak mempercaya kalau yang tadi itu adalah sebuah penampakan Ada seorang cowok dari Polandia yang tinggal di pinggiran kota dan deket banget sama hutan Jadi di bagian belakang rumahnya nggak jauh dari situ itu langsung ke hutan belantara guys Nah belakangan ini Doi itu sering ngedenger ada suara-suara kayak orang teriak dan orang nangis pas malam Dan pas Doi cari-cari ternyata sumber suara itu berasal dari sebuah gubuk yang lokasinya itu nggak jauh dari rumahnya Doi sama sekali nggak tahu di dalam gubuk itu tuh ada orangnya atau enggak. Tapi yang Doi tahu pasti adalah selama ini Doi tuh ngerasa kalau Doi nggak punya tetangga. Nah, suatu malam pas Doi udah mulai mendengar ada suara-suara itu lagi. Doi coba buat beraniin diri keluar dari rumah bareng temannya, buat nyamperin gubuk itu dan meriksa di dalam itu ada apa. Tiba-tiba ada sebuah ember yang jatuh dari atas. Dan juga ada sesosok makhluk yang kayak berdiri membelakangi mereka. Sosok itu kayak ngeliat cepet banget ke arah mereka. Dan mereka langsung shock dan kaget. Terus buru-buru cabut keluar dari situ. Yes, bisa aja yang tadi tuh cuman orang yang kebetulan tidur. Terus misalkan kaget karena dengar suara ada orang masuk ke dalam rumahnya. Tapi anehnya sosok yang tadi tuh matanya bercahaya guys. Sedangkan seperti yang kalian tahu ya. Mata manusia itu sama sekali tidak bercahaya dalam gelap, meskipun disorot lampu sekalipun. Dan kalau diperhatiin, sosok yang tadi itu kulitnya agak kemerah-merahan. Doi sendiri juga nggak kalau yang tadi itu udah penampakan setan. Tapi gue juga pengen tahu nih, gimana menurut kalian? Selimut. Video yang berikut ini cukup misterius dan agak creepy ya menurut gua. Jadi ada seorang cewek yang tidur seperti biasa di dalam kamarnya. Tapi besok paginya pas Doi bangun, tiba-tiba Doi dapat notifikasi di handphonenya dari motion activated camera yang ada di dalam kamar tidurnya. Jadi kamera ini tuh bakalan auto ngerekam kalau misalkan di kamar itu ada gerakan-gerakan yang mencurigakan di jam-jam tertentu. Biasanya ini buat keamanan aja guys, misalkan takut ada pencuri, penyusup, dan segala macam. Tapi video yang dikirim ke HP Doi itu aneh banget guys. Coba deh, sekarang gue pengen kalian perhatikan video yang ini Di tengah malam, tiba-tiba selimut yang dipakai cewek ini tuh bisa menggembung ke atas, guys. Seolah kayak ada orang yang berdiri di dalam selimut yang tadi. Padahal si cewek ini ngaku kalau doi itu tidur sendirian dan sama sekali gak ada orang lain di rumahnya. Persis beberapa detik sebelum cewek ini bangun, selimut yang tadi tuh langsung turun ke bawah. Seolah sosoknya itu kayak ngilang, guys. Awalnya sih gua ngira, ah mungkin aja yang tadi itu cuman kakinya dia. Misalkan selimutnya ditendang ke atas dan segala macam tapi gua rasa kayaknya enggak deh, soalnya sosok yang tadi itu kayak tinggi banget dan bentukannya itu emang kayak orang aja gitu, kalau kaki kayaknya nggak kayak gitu deh siluetnya. Untuk video yang berikutnya ini berasal dari seorang cewek yang tinggal di Belanda. nggak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video ini karena videonya itu cukup misterius guys. tapi apa yang dialamin cewek ini tuh menurut gua cukup ekstrim. Jadi cewek ini tuh ngaku kalau Doi sering ngalamin fenomena poltergeist di dalam rumahnya. Di mana Doi itu tinggal di situ baru setahun terakhir. Sedangkan rumahnya ini udah dibangun sejak tahun 1923. Jadi usia bangunannya itu udah hampir 100 tahun. Dan Doi itu sama sekali nggak tahu apa yang pernah terjadi di dalam rumah itu dan gimana sejarahnya. Dat is toch. Loop stil. Dat is dat vieze creepy huiskeubetje. is hier dus dit is dus het lichtknopje. Het is echt helemaal nieuw. Deze deur is gewoon dicht. Daar is hier gewoon echt helemaal niemand. ada sebuah pintu kamar yang tiba-tiba bisa sliding sendiri. Padahal ukuran pintunya itu cukup besar dan cukup berat untuk digeser pakai tangan. Nggak cuma itu, lampu yang ada di dapur tuh bisa nyala dan mati sendiri. Padahal sama sekali nggak ada yang mencet saklarnya. Dan kalau kalian jeli dan kalian perhatiin baik-baik pas lampunya itu lagi mati, ada sebuah daun pintu lemari dapur yang bisa ngebuka dan nutup sendiri. Keanehan nggak cuma sampai di situ doang, di lain hari Doi ngalamin sebuah fenomena poltergeist yang gak kalah ekstrim. Oh, Ay. Ay. Ada sebuah jam yang tiba-tiba bisa gerak-gerak sendiri Bahkan sampai jatuh ke lantai guys Dan juga ada beberapa barang lainnya yang kayak bisa jatuh sendiri So kalau video yang tadi itu dari video real Menurut gue asli creepy banget sih Dan menurut gue ini udah gak wajar banget Tapi kalau emang video yang tadi itu adalah video settingan Pastinya ini melibatkan banyak orang Karena nggak mungkin bisa bikin video kayak yang tadi itu sendirian Tapi di video yang tadi itu sama sekali nggak ada orang men Videonya kelihatan kayak real aja gitu Gue sama sekali nggak ngelihat ada kejanggalan di video yang tadi. Tapi gimana nih menurut kalian? CCTV. Nah, video yang terakhir ini berasal dari sebuah rekaman kamera CCTV yang ada di arena trampolin di Swedia. Suatu malam pas arena bermain trampolin itu baru aja tutup, tiba-tiba alarmnya berbunyi dan semua pegawai yang bekerja di situ jadi bingung kenapa kok bisa bunyi? Mereka langsung lari, dan buru-buru masuk ke ruangan CCTV. Dan pas mereka lihat ke monitor, di situ ada sesuatu yang aneh banget. Gokong. Nekor Allah. Nekor Allah. Nekor, gokong aja. Bagaimana fintahnya? Nekor. Nekor. Skämtar, eller? Di monitor rekaman kamera CCTV itu banyak angle yang bisa nyala dan redup sendiri berkali-kali. Dan gak cuman itu, ada sebuah bayangan hitam yang kayak lewat berkali-kali mondar-mandir di depan CCTV itu. Seolah bayangan itu kayak nutupin kamera yang tadi. Padahal kamera CCTV itu posisinya tinggi banget guys. Sekitar 4-5 meter di atas lantai. So pastinya bayangan hitam yang tadi itu bukan orang Dan lebih anehnya lagi jarak antar kamera CCTV itu jauh banget guys Kurang lebih sekitar 30 meter Kalau misalkan bayangan yang tadi itu orang Jelas nggak mungkin mana ada orang yang bisa gerak secepat itu Ada beberapa teori yang bilang ah mungkin aja itu serangga Plastik, bayangan atau mungkin aja bisa jadi yang tadi itu lagi malfunction Atau ada glitch di kamera CCTV nya Jujur gua baru pertama kali lihat ada fenomena error di kamera CCTV yang kayak gini Sebelumnya gua sama sekali nggak pernah lihat yang sampai saya ekstrim ini Tapi gua juga tahu nih gimana menurut kalian Oke okay, that's it guys untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye, bye.